Pada cabaran kita di Jabatan Pengarangan Kita punya unit dalam ada masalah Sepatutnya kita ada program hari ini Jadi tidak apalah -apa. Kita pelan pelanlah lah uh, Baiki ni unit <laughs> Pakai duit sendiri bos <laughs> Eh Salah ni tu Berapa orang apa Saya berapa orang Berapa orang aku lalu balik oke okay, lambai lambai lambai lambai lambai lambai lambai lambai, lambai, lambai, lambai. oke okay. thank you very much oke kedua. Para ketiga itu Apa? oh ini dia. Kita punya pembantu laut sedang apa? unit papar. Ah. Sudah gelap sudah. Ya, oke okay guys pasti banyak ada penjual buah, buah ya guys. Ya, datang-datang datang di sini manggis ya guys. Ada tarap, ada rebutan, ada pisang, ada durian. Selamat, esto dan ada Nurian, ada Jumpe Dangan dan ya beli datang tangan sini bikin magis ya guys ya, halo apa ya guys saya besar guys oke guys ya. Pencairan cangkitan Covid sembilan ini, ini langkahnya. Kita perlu elakkan tiga C dan amalkan tiga W. Apakah tiga C dan tiga W itu? Pertama, elakkan kekerabatan. Ketiga, elakkan close conversation atau bercakap jarak dekat. Namun, apakah amalan tiga W? Tuan-tuan dan puan, puan bersama kita mencakarkannya, banci penduduk dan perumahan Malaysia dua yang akan bermula... 7 Julai sehingga 30 September 2020 orang ini Bacan adalah orang. secara atas talian Orang Atau tempat tertutup Dan ketiga Elakkan cross-formalization Atau bertukar jarak dekat Namun Apapun amalan 7W Bawang adalah Wash where I want Swat Amalkan diri Kerakkan kepi di tangan dengan air Sabun atau oh, Bising air <where> Jadi dah awakkan 3D. Apakah tindakan yang kena dibuat? Pertama, elakkan keseluruhan tester apapun tempat sedang menjalankan campaign monetisasi di wilayah di sekitar kawasan anda. Bagaimana kita boleh putuskan rantaian jangkitan COVID-19 ini? Ini langkahnya. Kita perlu elakkan 3C dan amalkan 3W. Apakah 3C dan 3W itu? Pertama, elakkan ke crowded places ataupun tempat sesak. Kedua, elakkan confined spaces atau tempat tertutup. Dan ketiga, elakkan close conversation atau bercakap jarak dekat. Namun, aku pula amalan 3W. 3W ialah wash, wear dan worn. Wash. Amalkan kebersihan diri, gerak mencuci tangan dengan air sabun atau hand sanitizer. Kedua, wear. Anda adalah sentiasa memakai pelitup muka dan ketiga, wash. Ya, yeah, kita masih boleh bertegas pada 20 September 2020 ini. Bancang adalah secara atas talian online di link www.ecenters.mycenters.gov.my. All right.